Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan belajar mengenai gambar teknik manufaktur kelas 12 jurusan teknik pemesinan. Dalam gambar ini kita menggunakan software metode inventor untuk menggambar 3D. Nah, oke, okay. kita bisa mulai ya. Di sini kita langsung buka aja softwarenya autodesk inventor kita klik nah, nanti muncul seperti ini kita pilih new kemudian start pilih metris ya kemudian standar milimeter tidak ipt kita tunggu sampai muncul nah kita klik 2D sketch ya kita gambar sketch kali ini kita akan mencoba menggambar sebuah kepala palu. kita pilih yang top Kemudian, kita klik pada layarnya yang top, ya. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pilih lain untuk menggambar. Kita gambar dua digit dulu, kita masukkan angka. Jadi, kita buat dulu sketnya kotak. Nah, setelah jadi, kita finish sket. Kemudian, kita buat 3D-nya dengan extrude, kita masukkan angkanya seberapa perpanjangannya atau ekstrutnya nah ini sudah jadi bentuk kotaknya ini bakalan palu dari raw material kemudian kita buat lagi sket untuk membuat lubangnya, ya, bisa dengan menggunakan line, kemudian kita masukkan angkanya. Karena ini lubang ya kita tentukan titik centernya dulu dengan garis bantu lain. Kemudian kita pilih circle untuk menggambar sebuah lingkaran karena kita akan membuat sebuah lubang ya. nah sudah jadi lubang yang pertama kemudian uh, lubang yang kedua atau lingkaran ya lalu kita kasih garis bantu lain nah kita bisa menggunakan trim uh, untuk memotong lingkarannya akhirnya terbentuk seperti itu ya gambarnya kita membuat alur tapi dia berlubang untuk lubang balunya nah setelah selesai kita extrude kita pilih yang cut memotong dan kita klik ok atau tanda centang hijau nah sudah jadi untuk lubangnya selanjutnya kita akan e, menggambar untuk yang selanjutnya ya kita pilih line kemudian kita klik di garisnya Kemudian kita masukkan ukurannya, kita buat garis sehingga dia akan eh, memotong gambar tersebut. Nah, setelah kita gambar seperti tadi, kita masukkan angka-angkanya di situ. Kalau sudah selesai, kita bisa finish cat, kemudian kita pilih. Ekstrud, kita cut. Nah, kita oke, okay, jadinya sedikit kurang lebih seperti gambarit tersebut. Nah, itu kita sudah membuat uh, sebuah palu. nah kita bisa melakukan chamber dengan ngeklik chamber ya kita masukkan angkanya misalkan 5 kita klik 5 kita masukkan situ kita klik pojok bacok pojoknya oke kemudian kita chamber lagi kita masukkan angka 2 misalkan kita klik pojok-pojoknya nah kita oke OK. kemudian kita akan membuat sisi miringnya pada bagian pojok-pojoknya kita menggunakan plane -nya. kita pilih pojok-pojok kemudian kita gambar kita masukkan angkanya kita gambar sudutnya misalkan 7 derajat kemudian kita gambar sebuah segitiga nanti yang kita gunakan untuk uh, memotong bagian pojoknya nah kita bisa masukkan mengganti sudut ataupun uh, nilai dari yang kita masukkan dengan double tab, nah setelah jadi kita finish cut kemudian kita extrude kita pilih cut kemudian pilih yang simetris kita oke okay. nah yang bagian pojok sudah terpotong kemudian bagian pojok yang lain sama kita pilih plane dan kita klik pojok-pojoknya. <gambar> kita gambar lagi ya. Sama seperti tadi. Kita bisa memasukkan sudutnya misalkan 7 Nanti kita gambar sebuah segitiga pojoknya. Ya, nah, setelah gambarnya jadi, kita klik uh, finish cat, kemudian kita, sama seperti tadi ya, kita pilih extrude. Kita klik tadi gambarnya kita pilih cut kemudian pilih simetris dan kita oke okay. nah hasilnya seperti ini kemudian plannya kita bisa hilangkan visibility nya jadi 3d nya dan kelihatan nah sebuah palu sudah jadi kepala palu nah seperti ini kira-kira untuk tiga dimensinya kemudian setelah selesai kita bisa menyimpannya kita klik tombol save kemudian kita cari folder kita masukkan judulnya kemudian kita ketik palu misalnya kita save Nah, demikianlah eh, mengenai pembelajaran gambar teknik manufaktur, kurang lebihnya ya, seperti yang sudah kita lihat. yang kita gunakan adalah aplikasi dari autodesk inventor untuk kelas 12 uh, apabila ada hal-hal yang kurang menarik nanti bisa hubungi guru yang mengajar ya, yang di teknik pemesinan, pemesinan itu dari kami cukup sian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh